Halo selamat hari minggu, kita akan masuk dalam ibadah online pada hari ini tanggal 10 Mei 2020 Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk seluruh keluarga dimanapun yang mengikuti ibadah ini Hari kita akan ma masuk dalam saat tidur Kepada kita pada pagi hari ini, adapun pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Turun atas kita sekalian, anugerah dari Allah, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan oleh persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorak. Bersuka cita di dalam Tuhan Datang pada Tuhan dengan seorang-seorang Datang pada Tuhan dengan nyanyi-nyanyi Dan pada Tuhan dengan surat-surat Angkat satu pujian, serahkanlah hidupmu kepada. Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan. Kita akan berdoa sebelumnya, kita berdoa. Tuhan kami rindu supaya kebenaranmu yang hidup ini boleh meneguhkan, boleh menguatkan kami. Kami serapkan pemberitaan firman Tuhan secara online ini. dalam puasa dan kebenaran Tuhan atas kami semua, atas hambamu, atas seluruh jemaat, dimanapun Berada yang sedang mengikuti ibadah online ini, kami sambut kebenaranmu dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Saya rindu firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi bapak ibu saudara dimanapun saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Luar biasa Firman Tuhan ini Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Pertanyaannya Jauh mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Atau Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Karena begini Bapak Ibu Saudara Mungkin kita berkata Mulut kita berkata sudah, pikiran kita berkata sudah Tapi iman kita, keyakinan kita Belum sungguh-sungguh pasti Itu artinya apa? Kita masih ragu-ragu Kita belum sungguh-sungguh menerahkan hidup kita kepada Tuhan Sebab, kalau kita menerahkan hidup kita kepada Tuhan Maka Tuhan yang sanggup itu Akan menyanggupkan kita Untuk menjalani hari-hari hidup kita Kita tidak perlu khawatirkan hidup ini Memang pergumulan ada Ya kan? Masalah ada Apalagi dengan situasi yang terjadi sekarang ini Situasi yang tidak menentu Mungkin dalam kesehatan Ekonomi dan lain sebagainya Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini Ada hal-hal yang perlu kita lakukan Sebagai orang percaya kepada Tuhan Dia katakan firman Tuhan katakan begini Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Saya pikir inilah dasar yang pertama Menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan Sebab kalau kita sudah menerahkan hidup kita kepada dia Maka kita yakin Tuhan akan bertindak Tuhan akan menolong kita Tuhan akan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita Itu yang pertama ya? Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara Dimanapun Anda berada saat ini Apapun situasi kita saat ini Mungkin masalah ekonomi Masalah rumah tangga dan lain sebagainya Mari kita datang dalam doa kita kepada Tuhan Cara pribadi bersama-sama dengan keluarga Mulailah dalam situasi kondisi sekarang ini. Mulailah andalkanlah Tuhan, berserahlah kepada Dia, total, ya. Karena karena hanya Dia yang sanggup menolong kita, ya. Karena Dia yang sanggup memperlengkapi kehidupan kita. Jadi itu tindakan yang pertama bahwa Yusudara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua Firman Tuhan katakan dan percayalah kepadanya luar biasa. Jadi nggak hanya sekedar diserahkan setelah itu nggak berbuat apa-apa enggak artinya apa ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita kita yakin dengan iman kita bahwa Tuhan sanggup akan memberikan jalan keluar akan menyelesaikan pergumulan kita bahkan kalau sekarang situasi ini ini pasti akan berakhir ya ini pasti akan berakhir asal kita yakin asal kita meyakini dan percaya. Kepada Tuhan Sebab uh, 1 Petrus 5 Ayat 7 juga berkata Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, Serahkan semuanya kepada Tuhan Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang tidak oleh Tuhan Kita meyakini Bahwa jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik Bagi kita nah, Yang pertama tadi kita dikatakan Serahkan yang kedua uh, Kita percaya kepada dia Maka yang berikut dikatakan di situ Dan ia akan bertindak Tindakan Tuhan Pasti hebat Tindakan Tuhan pasti wow Tindakan Tuhan pasti luar biasa Pasti akan sanggup menyelesaikan Apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita Pergumulan pribadi Pergumulan keluarga Pergumulan gereja Pergumulan bangsa dan negara ini Kalau sudah Tuhan yang bertindak Tindakan Tuhan itu luar biasa Bayangkan Bapak Ibu Saudara Kalau kita belajar daripada firman Tuhan Dari perjanjian lama Waktu Musa, waktu bangsa Israel Dibawa dari Mesir menuju tanah kanan. Ada tindakan Tuhan yang luar biasa. Kenapa tidak luar biasa? Bayangkan bapak ibu saudara. Laut bisa dibelah. ya. Ketika Musa bertindak. Tuhan ada di sana. Laut bisa terbelah. Sehingga bangsa itu bisa lewat dengan tanah kering. Zamannya Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara. Ada begitu banyak demi musyat yang terjadi. Air bisa menjadi anggur. Itu tindakan Tuhan. Terus yang lumpuh bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Bahkan yang sudah mati 4 hari bisa bangkit, bisa hidup. Itu tindakan Tuhan. Ya. Nah, sekarang ini pun saya percaya kalau Tuhan bertindak, pasti semuanya bisa akan teratasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui renungan kita hari ini, ya, himbauan saya sebagai hamba Tuhan Tengah-tengah ya, pergumulan kita Marilah serahkan hidupmu kepada Tuhan Jangan kepada pemerintah Ya, Jangan hanya mengharap sembako Enggak Serahkan kepada Tuhan Dan ketika sudah kita serahkan kepada Tuhan Percaya ya, Yakini Bahwa janji Tuhan itu Iya dan aneh Bahwa pertolongan Tuhan itu Akan segera Tuhan tidak pernah berlama-lama Untuk menolong saudara dan saya dan kalau Tuhan sudah menolong, tindakannya itu ajaib, tindakannya itu luar biasa. Maka melalui ibadah kita hari ini, saya yakin dan buji bujian kita yang pertama, firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan memotivasikan kita untuk boleh terus menikmati jalan-jalan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Mari terus semangat, semangat dalam rumah tangga, semangat Bapak Ibu Saudara, orang tua dan anak-anak dimanapun apapun situasi kita saat ini mari dimiliki hati yang terus berserah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan akan menolong Bapak Ibu saudara Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua Amin Baik setelah kita sudah mendengarkan Firman Tuhan kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dia sanggup melakukan segala perkara bagi engkau dan saya Yang tahan. Apa yang apa yang berna dilihat mata. Oh! Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur umatMu yang kau lawat dalam ibadah online hari ini. Dan kami percaya Tuhan firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami semuanya. Buat Gereja Tuhan seluruh anggota jemaat, simpatisan, ikhlas, porokobidas dimanapun yang mengikuti kepada online ini, bahkan juga yang belum sempat mengikutinya. Kami pun berdoa ya Tuhan, Engkau yang menolong semuanya. Lewat uh, kesempatan ini Tuhan, izinkanlah kami menaikkan doa syafaat kami, baik untuk seluruh umatmu Tuhan yang mungkin ada kelemahan, bahkan mungkin saat ini Tuhan terganggu, baik ekonominya, baik kesehatan, baik apapun. Kami berdoa ya Bapa, ya Tuhan boleh Bila Tuhan boleh menjamah dan memulihkan, berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi tengah bangsa kami, situasi di tengah dunia. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang menolong semuanya. Kalau yang memulihkan, yang sakit bila Tuhan sembuhkan, yang saat ini sedang berduka cita, oleh karena ditinggal orang yang dikasihi, bila Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih ya Bapak yang baik kami berdoa untuk para pemimpin di tengah bangsa ini dalam mengkoordinasikan seluruh keputusan-keputusan baik tingkat pusat sampai daerah biar Tuhan berjalan dengan baik biar bangsa ini Tuhan boleh aman terlindungi semua dengan segala situasi demi situasi yang terjadi untuk seluruh gereja-gereja Tuhan untuk seluruh umat Tuhan dimanapun di kota-kota besar di desa di pelosok tanah air. Bila Tuhan menolong secara khusus Tuhan untuk program gereja Tuhan di KRI Kantor berdoa menyerukan kepada Tuhan secara khusus Tuhan untuk apa, pengembalian dana talangan dari PT Intisana Maju. Bila Tuhan tolong, bila Tuhan buka jalan dengan segala uh, penggalangan dana, baik itu dengan uh, 20 luka, baik itu dengan proposal. Baik dengan kartu sahabat, baik dengan penjualan rupa. Terima kasih untuk semua umatmu yang boleh bergandengan tangan Tuhan. Kami pun terus berdoa untuk Panitia, berikan hikmat dan kekuatan, biar semuanya berjalan dalam kasih dan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu apa? baik kami terus berdoa dan terus menerapkan hidup kami total hanya kepada Tuhan. Seluruh umatmu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan orang tua, semuanya dimanapun berada biarlah Tuhan memberkati. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur dan terima kasih kami dan syafaat kami dia semuanya jadi untuk kemuliaan bagi namaMu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, di kuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kalau kalian punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama gereja-gereja dan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi, Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari di dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang Tunggal, Tuhan kita, yang menderita di bawah pemberitaan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan A ah, Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amen. Dokselogi. Pak, ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah mengizinkan kita ibadah online walaupun kita di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa hormat, pujian, dan keagungan kita kepada Tuhan. Maka, marilah bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. semangat terus silahkan bersatu tidur, Amin.